Saya berterima kasih kepada semua rekan kerja yang sudah bersama-sama berjuang. Saya berterima kasih kepada semua keluarga yang sudah mendukung saya untuk kami bisa mencapai peringkat ini. Saya yakin bahwa rekan-rekan saya semuanya juga bisa mencapai peringkat ini dan juga bisa menjadi stakeholder bersama-sama. Kita pasti bisa. Prestasi kami berdua ini berkat bukan hanya kerja keras kami semata, tetapi karena ada dukungan dari semua pihak, kami berharap bahwa kami bisa mengajak semua rekan-rekan kerja kami untuk mencapai harapan-harapan besar di masa mendatang. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahannya kami boleh mencapai start crown HDI juga Rekan-rekan kami yang kami cintai atas doa, support, dan kerjasama yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh filosof dari China, Lao Tzu, mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak memedulikan pujian terhadap dirinya sendiri. Tetapi keberhasilan tim adalah hal yang terpenting dan di atas segalanya. Terima kasih kepada HDI yang selalu mendukung untuk kemajuan kami, terutama juga untuk rekan kerja kami, kamu pasti bisa. Jika kita ingin pergi jauh, maka harus pergi bersama-sama dengan tim. Impian dan juga harapan saya supaya sekian banyak rekan kerja yang sudah mensupport dan menjadi seperti keluarga bagi kami, juga akan bisa meraih posisi ini bahkan bisa jauh mencapai lebih dari apa yang sudah kamu capai. Terima kasih karena berkat Tuhan yang luar biasa dan saya percaya semua juga karena support, dukungan dan juga doa dari rekan-rekan yang betul-betul mau untuk bertumbuh bersama-sama menjadi satu keluarga. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang maha esa yang telah memberi kami kesempatan untuk menjadi Star Crown THTI dan bilioner Support System yang mengarahkan dan memimpin kami selama ini. Kami sangat menyukai bisnis ini karena kami bisa mengerjakan bersama-sama sebagai satu tim. Seperti pepatah mengatakan, jika dua orang memiliki satu pikiran, kekuatan mereka dapat memotong emas. Dan itulah kekuatan dari tim. Hari ini, Star Crown yang saya raih itu semua bukan karena kekuatan saya. Tapi itu semua karena saat dasi Tuhan dan juga atas kerjasama bersama rekan kerja saya, juga kepada seluruh abang dan member saya. Kita harus maju kembali pada tahun 2022 ini, terbuka kesempatan yang besar, kita raih bersama-sama dan kita bisa menjadi orang yang patut dibanggakan dan dicintai oleh orang-orang yang kita. Pencapaian hari ini bukanlah sebuah akhir, tetapi merupakan sebuah permulaan bagi kita semua untuk mencapai pencapaian yang jauh lebih tinggi. Selama kita semua tetap terus melakukan dan tidak pernah berhenti, siapapun kita, siapapun Anda, semuanya pasti bisa. Bersulang untuk kemenangan kita semua, kita semua pasti bisa. Cheers! Kami percaya bahwa kami ada di diri ini bukan karena hebat kami, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan dan karena kami diditipkan orang-orang yang luar biasa seperti Anda. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pihak manajemen HDI, para mentor yang selalu memimpin kami, OYUL, J. Yeni, Dr. Roy, dan rekan-rekan bilioner yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja saya bahwa semuanya saya katakan bahwa anda hebat anda luar biasa